Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengalih perjumpaan kita di siang hari ini Tentu kita mendapatkan info spesial sahabat ya dari akun Raja Sini di akun pribadinya Raja menginfokan bahwa bakal ada giveaway soalnya lamaran rizky Bilar dan lesi Kejora untuk delapan orang yang beruntung nih sahabat ya wow tentunya yang mau ikutan silahkan tentunya langsung. Buka Instagram Raja si pasabat ya di sini bakal ada giveaway souvenir lamaran Rizky Bilar dan Lesti Kejora. dan sebuah postingan tersebut ada kalimat caption yang dituliskan info banget buat kita semua. Siapa yang mau souvenir lamaran Rizky Bilar dan Lesti Kejora? Wah pasti semuanya mau kan? Yuk ikutan cara yang gampang banget, pasabat ya wajib follow Instagram Raja sini. Tentunya ada di akun Instagram Rajasi Khusus untuk cara mendapatkan souvenir lamaran Lesti maupun Rizky Bilar, wasabat, ya. Dan selanjutnya kita juga mendapatkan kabar bahagia untuk video Lesti Kejora di channel YouTube-nya. Ini sudah masuk trending 2, Sahabat ya, luar biasa. Berkat kekompakan dan kesulitan kita yang selalu mendukung dan mendoakan buat karya-karya dari Lesti maupun Rizky Bilar. Mudah-mudahan saja persahabat ya untuk video Dedek Lesti bisa tentunya trending satu amin ya robbal alamin dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar yang sangat positif persahabat ya dari para fans ya dari akun Instagram Rosdiana84 mengatakan ya Allah mudah-mudahan besok udah dipucuk amin dan selanjutnya ada lain dari akun Rafa Teraka mengatakan gas kita luar biasa membara kompak Wah wow, luar biasa persahabat ya Tentunya kesulitan dari fans Lesa Lovers Luar biasa yang selalu mendoakan dan mendukung Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya persahabat kita lihat di sini ada penyampaian langsung dari Kak Rivi Evi persahabat ya mengenai soal Lesti Kejora Tentunya menyampaikan soal impian dari dedek persahabat ya Di situ menyampaikan Kak Rivi, bahwa impian Lesti tentunya Selain sudah mempunyai bisnis, Dedek juga ingin mempunyai album dan terus yang paling penting. Impian Lesti tentunya ingin main film layar-layar bersahabat, ya luar biasa. Keinginan Dedek Lesti sungguh tentunya membuat kita semakin bangga bersahabat, ya doakan saja yang terbaik. Mudah-mudahan Lesti bisa main film bersahabat, ya. Inilah tentunya. Idola kita yang selalu ingin membanggakan semua banyak orang yang selalu sayang dan selalu mendukung buat Dede Lesti Kejora postingan tersebut telah dipost kembali oleh akun Instagram HP Rakyat Kota Sultan Ada sebuah kalimat caption dituliskan Bismillah ya Dede, semoga impiannya segera terwujud Semoga kisah cinta Leslar bisa dipilmkan, doa yang baik harus diaminkan Luar biasa persahabat ya kita tentunya Mendoakan yang terbaik untuk Lesti maupun Rizky Bilar Dalam postingan tersebut juga Banyak sekali tanggapan serta respon juga yang sangat positif dari para fans Salah satunya dari akun instagram bunda.azka77 mengatakan Setuju banget kalau kisah cinta Lestlar difilmkan Semoga beneran suatu saat nanti Amin Ada juga komentar lain persahabat dari akun instagram Ibu Riau mengatakan Amin Ya Robbal Alamin Om Tukul ya Bilang gitu dibuatkan film apa sinetron Tuh persahabat ya mudah-mudahan doa kita dijaba Doa selalu baik untuk Lesti maupun Rizky Bilar Dan untuk selanjutnya kita lihat persahabat ya Baru saja kita mendapatkan vitamin bahagia Yang mana kita lihat persahabat ya Tetapan Lesti maupun Rizky Bilar Membuat kita semakin jatuh hati Persahabat ya melihatnya Tentunya luar biasa keromantisan, kemesraan, dan kekiutan dari Lesti dan Rizky Bilar Mampu membuat para fans terpana persahabat ya Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti maupun Rizky Bilar Kita lihat persahabat ya Tentunya luar biasa kebanggaan kita ini selalu memberikan kebahagiaan selalu untuk kita semua para fans Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan baru, kejutan bahagia selanjutnya. Persahabat, tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Mungkin itu info informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.